selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang melakukan perubahan ini untuk mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2020 jika kartu zodiakaknya sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak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 Eight of Cups, ataupun delapan piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini menggambarkan seorang Virgo melakukan suatu perubahan dan mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2020. Perubahan yang ia lakukan di sini adalah ia akan mencoba kembali merenungi hubungan asmara yang bersama pasangan dan ia akan mencoba untuk memperbaikinya. Di sini seorang Virgo akan mendapatkan halangan di dalam Kategori rezeki dikarenakan ia sedang tidak fokus ataupun mengabaikan pasangan yang berada di depan matanya saat ini, sehingga di bulan Oktober ini seorang Virgo akan melakukan dan merintis kembali hubungannya bersama pasangan, serta ia akan memperbaiki hubungannya bersama pasangan di dalam kategori lebih harmonis, lebih bahagia, dan lebih saling pengertian. Dan di sini, seorang Virgo akan mendapatkan rezeki dikarenakan melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Jadi di sini menggambarkan seorang Virgo melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2020 dengan didukung dan disupport serta dimotivasi oleh seorang pasangan yang berada di depan matanya saat ini Dan untuk arti kesimpulannya adalah Justice, secara umum, justice itu diartikan keadilan sebab akibat ada tindakan dan ada hasil. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan judul yang pertama di disini menggambarkan seorang Virgo melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara untuk memperbaiki dan mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2020, dimana ia mendapatkan dukungan serta motivasi yang penuh dari seorang pasangan. Dan the justice disini menggambarkan akibat seorang Virgo yang melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara menyebabkan rezekinya akan semakin lancar dan semakin lancar lagi di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Ten of 1 ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2020. Di sini digambarkan seorang Scorpio melakukan suatu perubahan di dalam kategori pekerjaan dimana mana yang dulunya seorang Scorpio bekerja sama dengan orang lain ataupun mempercayakan pekerjaan kepada orang lain sehingga di sini Scorpio mendapatkan pengkhianatan di sebelumnya. Dan di sini seorang Scorpio belajar dari kesalahan itu, dan ia melakukan perubahan dengan bekerja dengan ide sendiri serta bekerja dengan tenaga sendiri. Dan di sini hasil yang maksimal akan ia dapatkan, sehingga di sini rezekinya akan semakin lancar dan semakin melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Jadi, di dalam kategori ini, seorang Scorpio melakukan perubahan di dalam kategori pekerjaan dan karir, sehingga di sini rezekinya akan semakin lancar. Dan untuk support energinya adalah... Queen of tangle. Secara umum Queen of tangle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio melakukan perubahan di dalam kategori karier dan pekerjaan, dimana yang dulunya ia berharap dan percaya kepada orang lain sehingga mendapatkan pengkhianatan dan di sini ia menjadikan pelajaran dan melakukan suatu pekerjaan dengan ide hasil kinerjanya sendiri, sehingga di sini pasangan akan selalu mendukung serta memotivasi seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu The Justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, seorang Scorpio melakukan perubahan di dalam kategori kar dan pekerjaan, dimana ia mendapatkan dukungan penuh dari seorang pasangan, dan The Justice di sini menggambarkan, Akibat seorang Scorpio yang dulunya pernah mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori karir sehingga di bulan Oktober ini ia akan bekerja dengan ide sendiri, tenaga sendiri, dan usaha sendiri yang mengakibatkan keuangannya dan rezekinya akan semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dengan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan. Dan selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah five of cup ataupun lima piala untuk zodiac yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersodiac Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini menggambarkan seorang Gemini melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara sehingga mendapatkan rezeki yang lancar di bulan Oktober tahun 2020 Di sini menggambarkan juga bahwasanya seorang Gemini yang dulunya terlalu cuek dan tidak mengabaikan seorang pasangan itu akan menjadi penyebab Rezekinya akan macet dan tidak lancar di bulan-bulan sebelumnya Sehingga di sini kesadaran didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Oktober ini Untuk lebih berhatian menyayangi Serta memberikan sesuatu yang lebih kepada seorang pasangan yang berada di depannya saat ini Ataupun yang pasangannya yang saat ini Yang mengakibatkan rezekinya akan semakin lancar Dan semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya, King itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya yang lebih dewasa serta yang lebih tua dari seorang Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara sehingga ia mendapatkan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober di mana tindakan itu mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang orang tua Gemini ataupun sahabat karib seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu The Justice kita temukan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Gemini yang dulunya terlalu cuek kepada pasangan sehingga di bulan Oktober ini ia mendapatkan kesadaran untuk memperbaikinya sehingga rezekinya akan semakin lancar, Dimana tindakan itu didukung oleh orang tua Gemini, sahabat Gemini, dan rekan-rekan Gemini. Dan The Justice di sini menggambarkan akibat kesadaran seorang Gemini di dalam kategori hubungan asmara sehingga memperbaikinya dan di sini menyebabkan rezekinya akan semakin lancar. Dan semakin meningkat di bulan Oktober, didukung dengan motivasi dari seorang sahabat, rekan, dan orang tua gemini sendiri. Selanjutnya kita kartu zodiac yang keempat dan kartunya adalah 2 ataupun dua pedang. Untuk zodiac yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiac bises yang diantar kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini menggambarkan seorang Pisces melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2020. Di dalam kategori ini, seorang Pisces melakukan perubahannya itu di dalam kategori kesehatan. Sehingga di sini seorang Pisces bisa fokus di dalam kerja dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus dan meningkatkan keuangannya di bulan Oktober tahun 2020. Di bulan-bulan sebelumnya seorang Pisces jatuh down dan tidak semangat untuk bekerja. Sehingga di sini rezekinya tidak bagus. Dan di bulan Oktober ini seorang Pisces sadar dan melakukan suatu perubahan di dalam kategori kesehatan yang dimana kesehatannya akan semakin meningkat dan resikinya juga akan meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan di bulan Oktober ini seorang Pisces dengan kesehatan yang bagus akan lebih fokus dan lebih giat lagi di dalam bekerja dan untuk supaya energinya adalah face of cup secara umumnya face of cup itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan seorang Pisces Melakukan perubahan di dalam kategori kesehatan untuk mendapatkan rezeki, di mana ia mendapatkan support doa dan energi yang positif dari seorang anak yang merupakan anak Pisces ataupun anak saudara Pisces. Dan jika kartu The Justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Pisces melakukan suatu perubahan di dalam kategori kesehatan untuk mendapatkan rezeki, di mana ia mendapatkan dukungan, support, dan doa dari seorang anak. Dan dari justice di sini menggambarkan akibat surafis melakukan perubahan dan mengkontrol kesehatannya di bulan oktober menyebabkan dan mengakibatkan surafis yang bekerja fokus bekerja sehingga di sini rezekinya akan semakin lancar dan keuangannya akan semakin meningkat di bulan oktober tahun 2020 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses meningkatkan keuangan dan rezeki dengan melakukan perubahan adalah yang pertama Zodiak Virgo melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara. Selanjutnya zodiak Scorpio melakukan perubahan di dalam kategori pekerjaan dan selanjutnya zodiak Gemini yang melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara dan selanjutnya zodiak Pisces yang melakukan perubahan di dalam kategori mengkontrol kesehatan. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang melakukan perubahan dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Semoga bermanfaat.